Guru Ketika dunia ini sangat gelap Lalu engkau datang dengan cahaya Ketika dunia ini kering Lalu engkau datang membawa kesucian Guru Engkaulah pembimbingku Kehidupanku, engkau adalah tinta yang melukis lembaran hidup kami. Tangan lembutmu yang menuntun kami ke jalan yang Tuhan berikan. Setelah tiga tahun lamanya, engkau memberikan kami sebukal ilmu dengan penuh rasa syukur. Tapi, terkadang kami balas dengan lontaran kalimat menyakitkan. Guru, maafkanlah kesalahan kami. Tutur kata, sikap, dan perbuatan kami yang telah mengecewakan hati Bapak Ibu guru akanlah kami agar kami menjadi anak yang berbakti Guru Terima kasih atas perjuanganmu Terima kasih atas pengorbananmu Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangmu yang terus kepada kami anak-anak Hari ini adalah sejarah Tentang sebuah kisah ikatan yang akan berpisah Walau hati ini berat berpisah denganmu Bapak ibu guru tersayang kami Tercinta kami Namun berpisahan bukanlah akhir dari cerita kita Selamat tinggal, guru-guruku. Selamat berpisah, tiada kenangan yang indah selain mengenang jasa-jasa sepanjang hayat. Terus.